Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala bahaya, Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke okay, guys Gimana ini aktivitas teman-teman sekalian Ya Alhamdulillah Di awal Agustus ini Saya record tanggal 1 Agustus Dan Masya Allah Ya kita sudah masuk kepada bulan Agustus, tak terasa ya kan. Dan Indonesia di bulan Agustus ini sangat-sangat wow sekali karena merupakan bulan kemerdekaan negara tercinta yaitu Indonesia tepatnya pada 17 Agustus ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang mau jalan-jalan ataupun mau berlibur ke Indonesia, usahakan di bulan Agustus karena banyak aktivitas ataupun acara-acara yang menarik terutama istilahnya banyak sekolah-sekolah yang mengadakan macam gerak jalan atau karnaval juga dan juga banyak sekali Ya, kesenian-kesenian di situ di bulan Agustus ini banyak ditunjukkan, ditampilkan ya kepada masyarakat seperti itu guys. Dan juga di setiap sekolah, di setiap kota pasti ada upacara ya, upacara bendera merah putih ataupun upacara kemerdekaan Indonesia. So, sangat-sangat seronok sekali guys. Jadi buat teman-teman semua yang dari Malaysia, Brunei, Singapura, Taiwan, Thailand Mana-mana lah, ya kan? Filipin juga, ya kan? Pokoknya yang tengok video ini, jangan lupa kalau nak ke Indonesia di bulan Agustus lagi seronok, ya. Nah, di sini guys, ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram, ya. Salah satu uh, video daripada Melaka TV, yaitu umat kilau buat kejutan di kejuaraan pencak silat. Wow, ada kejuaraan pencak silat di Malaysia, guys. Saya penasaran sekali, ya. Dulu-dulu, saya sudah pernah react istilahnya "kersani", ya. Kalau tidak salah, itu salah satu film, ya, film pendek yang menurut saya keren-keren banget, teman-teman. So, saya penasaran sekali kejutan amat kilau di kejuaraan pencak silat di Malaysia, guys. Wow, keren banget sih, karena film "mat kilau" ini kan membangunkan, ya, membangunkan semangat juang, semangat istilahnya yang ada. Dalam diri kita, terutamanya orang-orang Malaysia, orang-orang Melayu, yang mana istilahnya silat ya, ataupun istilahnya semangat juang itu pasti ada dalam dirinya, karena setiap negara itu berjuang untuk melawan penjajah seperti itu, guys. Dan ya, langsung saja, saya sudah penasaran apa yang ditampilkan oleh Abang Mat Kilau ya, kan? Nah, di sini Abang Mat Kilau, kita tengok ya, kan? Uh, semoga nggak iklan kayak kemarin. <laughs> Oke, okay, jom kita tengok videonya, guys. Let's go! Oh, teriaknya histeris, guys. Aku ingatlah kekuatan orang Melayu bukan terletak kepada senjatanya. Oh. Ia terletak kepada kepintarannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, guys. Di sini disebutkan ya oleh abang ini yang Ya berperan sebagai mat kilau dan memang masya Allah apa yang disampaikan sangat sangat bagus sekali guys di sini ini mungkin puisi atau pesan ya uh, saya juga kurang paham juga jadi kekuatan daripada orang Melayu itu bukan daripada istilah senjatanya tapi kebijaksanaan dan takwanya kepada Allah Subhanahu ta'ala ya Allahu Allah. Akbar terbiro serontak guys jika hidup ini kita mengejarkan tidak diutamakan umrawi maka kita adalah hamba ataupun insan yang sia-sia yang tidak bermanfaat kepada Maha Yang isi. oh guys di sini disebutkan kalau kita istilahnya tidak mengejar ukhrawi akhirat maka hidup kita sia-sia dan ini sangat-sangat betul sekali ya sesuai daripada apa yang disampaikan oleh orang-orang dahulu bahwasannya kita hidup di dunia hanya sementara jadi jangan terlalu tamat terhadap dunia akan tetapi pikirkanlah ya tentang akhirat bahwasannya kehidupan akhirat itu kekal selama-lamanya dan kita akan Merugi, kita akan sia-sia hidupnya apabila kita hanya mengejar dunia tanpa mengejar ukhrawi ataupun akhirat. Jadi, perbanyaklah amal kita, guys! Islam oh, Allah Akbar. oh, teriaknya histeris banget, guys! Oh, masya Allah. Orang Melayu tidak akan kekal mulia dengan adat kesultanan dan budaya semata-mata, tetapi ia akan kekal mulia dengan berpegang dengan akidah berpegang teguh. Oh, dalam banget Masya Allah Ya jadi bukan karena kesultanan dan budaya ya, Akan tetapi yang lekat kepada kita adalah agama dan akidah Itulah yang menyatukan kita Sama halnya dengan kita Ya Indonesia, Malaysia akan bersatu karena agama Bukan karena apa-apa Karena kita berjuang Hanya memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya kalau kita lihat daripada sejarah-sejarah Ya, sejarah itu tidak akan lekang dengan agama Jadi kalau kita istilahnya belajar sejarah mengkaji lagi sejarah mendengarkan sejarah-sejarah maka perjuangan nenek moyang kita hanya untuk memperjuangkan martabat negara kita dan juga agama yang dianut yaitu agama Islam Masya Allah silakan Betul. Silat itu adalah jubah. Silat itu adalah kain kabanmu. Oh merinding guys. Takkan hilang silat di mata dulu. Oh. Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oh uh, guys, merinding guys, uh, ya Allah oh, Di terakhir-terakhirnya itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah Allahu Akbar Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat Maka kita dekatkan diri kepada Allah Agar supaya menjadi kuat juga guys jadi, istilahnya, Allah memberikan kekuatan kepada kita dalam menjaga iman dan Islam dalam dedak kita. Jangan sampai istilahnya tercompang-campingkan dengan adat budaya kebarat-baratan tanpa ada dasar agama Islam. Maka daripada itu, saudara-saudaraku, ya Allah, terbawa aku, guys, ya Allah. Memang bagus banget Saya dari dulu istilahnya pencinta Daripada puisi ataupun pesan-pesan Macam yang disampaikan oleh abang ini guys Jadi pembawaan penghayatannya sangat-sangat bagus sekali Dan apa yang disampaikan menusuk ke dalam hati Jangan sampai istilahnya kita itu menjadi orang Yang sia-sia hidupnya Karena tak pernah memikirkan uh, Allahu Akbar Ya Allah Asli merinding banget guys Asli merinding, ya. Saya aja yang dari Indonesia merinding, guys, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mat Kilau, ya, abang Mat Kilau lah ini. Allah Akbar. Apalagi kalian yang orang-orang asli sana, asli tempatan, ya, orang-orang Melayu. Allah Akbar. Betapa merindingnya ketika mendengarkan puisi ataupun apa yang disampaikan nasihat yang disampaikan oleh abang Mat Kilau ini. Allah Akbar. Allah yang terpenting adalah Kita harus menjaga Warisan nenek moyang kita yaitu silat Ya, jangan sampai istilahnya silat ini punah. Jangan sampai silat ini tergerus oleh zaman, sehingga anak-anak muda sekarang tak peduli dengan silat lagi. Karena silat adalah warisan leluhur kita, di Indonesia maupun Malaysia. Kalau yang dikatakan oleh Abang Yayan Rohian, silat adalah silaturahmi. Jadi, ketika kita beragama Islam, maka kita akan menjunjung tinggi silaturahmi agar supaya apa. Agar supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang damai, tentram, nyaman, dan selesa. Oke, okay guys, karena video ini sangat-sangat menggebu-gebu dan banyak histeris orang juga, maka kita sempatkan dulu untuk membaca komentar daripada netizen-netizen, 'Allahu akbar, gagal part jere itu.' Semoga kita diberi hidayah dan diberi semangat yang tak pernah hilang untuk memperjuangkan bangsa dan agama. Insya Allah meremang bulu romaku bila adi putra kata kekuatan terletak pada Allah subhanahu wa ta'ala aura wa kilau masih power ke adi hidup melayu bismillah Bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan rasul pesuruh Allah Nabi Muhammad, Salawat dan salam Allah ke atasnya, melayu dan pesuruh Allah tidak dapat dipisahkan. Sallu alal Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahu akbar. Banyak sekali komentar-komentar di sini guys dan Kenapa awak jerit-jerit Baru na'fil Allahu akbar Allahu akbar Betul ketika awal Kenapa jerit-jerit Gak-gak Kayak-kayak Kayak belum masuk kita guys Tapi ketika mendengarkan Betul-betul Menghayati apa yang disampaikan Oleh abang Adi Putra tadi Ya kan Maka Disitu guys Allahu akbar Sangat-sangat Allah Bikin merinding Asli bikin merinding guys Oke okay, Ya yeah. Mungkin itu saja video kali ini guys Semoga bermanfaat untuk kita semua Dan tetap Islam adalah agama kita Dan jangan sampai kita terlena oleh dunia Sehingga kita lupa dengan akhirat Karena kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan ketika kita setelah mati Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh